Hai guys welcome back to my channel again jadi kali ini kita akan unboxing iPhone XR dan beginilah tampak dusnya ada tulisan iPhone di kiri kanan dus dengan warna merah dengan balutan warna merah bagian belakangnya juga seperti ini 60 ada tulisan 64 GB di atas dan di bagian belakangnya juga tertulis ini iphone xr ya 64GB oke ini udah dus bukan dus bawaan ya guys karena ini iphone nya iphone second pas dibuka seperti ini ya di depan ditulis uh, design by apple in california terus terlihat itu HP-nya. Dan di sini kita lihat di dalamnya itu ada seperti biasa ada tulisan hello. Ada ke, apa? Petunjuk-petunjuk yang tidak asli ya. Terus ada SIM ejector. Yang kita dapat itu ada kartu Di sini ada kartu XL juga. Dan ternyata kartunya ini rangkanya tersisa rangka. Saya mendapatkan rangka kartu XL. Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan pegang unitnya. Ini unitnya kita oh, kita ambil yang di bawahnya aja dulu, guys ini udah ada bercak-bercak atau tanda-tanda sidik jari karena memang itu tadi sudah saya cek dulu tapi belum dibuat video untuk yang ini adalah aksesoris OM baik untuk kepala charge-nya untuk headset-nya dan uh, kabel data kabel lightning semuanya OM jadi otomatis tidak akan terpakai karena saya akan membeli charge lain guys yang aman untuk iphone nya sendiri oke okay, guys jadi modelnya seperti ini warnanya putih masih baru semua tapi tidak aman ya sebenarnya aksesor seperti itu tidak aman guys untuk iphone jadi otomatis nggak usah digunakan cari yang aman aja guys Bagian belakangnya seperti ini, kita cek dulu fisiknya. Ini cuma uh, tanda-tanda sidik jari saya saja, <tose> tapi mulus. Ini hp-nya mulus, kita cek dulu di bagian kiri belakang, masih mulus ya. Coba kita. Fokuskan dulu, ya. Yeah. HP-nya masih mulus, kalau saya lihat di sini, kameranya pun juga tidak tergores, ya. Untuk bagian atasnya, oh, di bagian atasnya ada sedikit den atau ada sedikit goresan kecil, yang ini. Tapi hanya itu ya, untuk fisiknya hanya itu yang kurang bagus. Ya, setelah kita nyalakan seperti ini, kita akan cek dulu device-nya. Biasanya, kalau lihat HP uh, uh, iPhone second itu, kita harus mengecek beberapa hal termasuk um, cek touchscreen nya caranya dengan melakukan seperti ini kita tes di seluruh bagian layar kalau aplikasi yang kita geser-geser itu terputus atau terlepas berarti touchscreen nya sudah agak jelek kita tes juga dark mode sama nah ini, ini warna putihnya kayak gini Oke okay guys, kita akan cek dulu untuk warnanya. Di sini menurut saya warna dari layar ini agak kuning. Jadi saya menggunakan filter, color filter, atau filter warna yang kebiru-biruan agar menjadi lebih putih. LB off seperti ini. Nah ini sebenarnya tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu mencolok warna agak kuning di layar Tapi jika kita meng mengsandingkan warna e, layar HP ini, iPhone XR yang saya pegang ini dengan unit lain dengan Tentunya dengan sesama XR ya, itu perbedaannya sangat kentara atau terlihat ya, sangat terlihat jadi saya memilih untuk menggunakan filter warna sorry guys kalau kalau sedikit berisik karena di disini hujan deras sementara hujan guys oke okay, kita akan cek juga untuk battery health nya untuk battery health nya kita dapat yang 97 persen lumayan ya bukan lumayan juga itu, itu udah bagus 97 persen guys kita dapat yang 97 persen masih sehat masih aman oke okay? untuk layar sudah untuk true juga nyala tadi sekarang kita tes kameranya kita tes foto dulu Seperti biasa kamera iPhone tidak mengecewakan ya. <laughs> Oke, okay, kita akan tes slow motionnya juga di sini. Kita tes slow motionnya aja ya. Dan lihat hasilnya seperti apa oke okay. normal berfungsi juga untuk slow motionnya lihat sekali lagi hasilnya smooth next kita akan lihat juga untuk di sini bawahnya ada segel ya, seperti biasa kalau iPhone second itu ada segelnya Ini bener-bener mulus banget ya untuk bodinya guys Nah ini saya kan tinggal di Sulawesi Utara Untuk yang mau tahu Ini handphonenya, iPhone-nya saya beli di mana? Silahkan DM di Instagram dari channel ini Yaitu RL23 RL23 Oke okay guys um, Kesimpulannya HP ini bagus ya Saya mendapat unit Yang masih worth it Cuman sedikit Terganggu dengan Layarnya aja yang agak Kuning-kuningan Ini juga saya mengecek Ini di tree tools Dan sesuai dengan ini ya, sudah terlihat di layar bahwa ini Red iPhone XR Red 64 GB uh, juga terlihat di sini bahwa uh, char charging time-nya itu baru 212 kali di charge. Jadi unit ini baru 212 kali di charge ya guys. Masih masih baru dipakai udah dijual lagi kayaknya. Untuk ke garansi sudah saya cek sudah tidak ada garansi lagi sudah expired, dan kita akan cek juga untuk status oh iya, ini unitnya memang masih unit asli dari iPhone, dari Apple dan belum diotak-atik oke okay. ini dia ya, charge time baru 212 kali baterainya 2.000 2838 mAh Desain kapasiti 2940 mAh Oke, okay, untuk status-statusnya di disini warna hijau semua Sini device model iPhone XR Device color front leg rear red Hard disk 64GB sales Sales model MT492 Sales area LL atau A Model number A1984 dan seterusnya Jadi ini modelnya dari M ya Kalau dari M itu Masih original ya guys iPhone nya masih original Ini normal normal normal semua normal tidak ada pengeluhan saya untuk di bagian sininya Karena memang masih bagus Untuk touchscreen juga masih bagus Untuk kamera bagus Tidak diganti-ganti Dan juga untuk testing score masih 100 Masih 100 Poinnya masih 100 ya Jadi memang masih bagus guys Jadi ini memang masih bagus Unit yang saya dapat Dan ini saya dapat dengan harga 8 juta sekian 8 juta sampai delapan juta lima di bulan Mei 2020. Oke okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you at the next video. Bye bye.